Pada 1973, Bob Marley bersama bandnya The Wailers pernah diundang oleh seorang penyanyi bernama Slystone sebagai band pembuka pada acara tur konsernya di 17 kota. Namun, baru lima kali Bob Marley dan bandnya tampil sebagai band pembuka, penyanyi Slystone memberhentikannya, karena Bob Marley yang hanya penyanyi pembuka justru lebih menarik perhatian penonton daripada dirinya. Akhirnya Slystone menurunkan Bob Marley dan barang-barangnya di pinggir jalan.